Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Di video ini kita akan mengerjakan exercise 3-3, yaitu creating a new material master record. Yuk kita coba bersama. Kita akan ke folder logistik, kemudian Material Management, lalu Material Master, Material, kemudian Create General dan kita akan masuk ke transaksi MM01. Kode material yang kita akan buat adalah T strip MMA strip nomor login. Kemudian untuk industri sektornya kita akan pilih mekanika engineering. Dan untuk material type-nya kita pilih trading good. Reading goods ini berarti barang jadi. Lalu kita klik tanda checklist ini untuk continue. Dan untuk view-nya kita akan pilih basic data 1. Kita klik saja di bagian ini. Sales ORG data 1. Sales general plan data. Lalu purchasing. MRP satu dua tiga. Kemudian general plan data storage 1. Dan accounting 1. Lalu kita continue. Kemudian untuk organization level kita isi plannya adalah 1000. Storage location-nya 001. Sales organization-nya 1000. Dan distribution channel-nya 10 lalu kita klik continue. di sini kita akan mulai menginputkan data untuk view yang pertama adalah basic data satu. untuk material ini deskripsinya adalah printer. kita isi printer, kemudian kode kelas kita dan nomor login kita. kemudian base unit of measure-nya adalah piece. kita ketikkan pc. Material group-nya adalah 0,01. Beratnya adalah 9 kg. Kilogramnya tidak perlu dituliskan karena sudah ada pada bagian ini. Kemudian net weight-nya adalah 7. Lanjutnya kita lanjutkan ke view sales, sales Org 1. Untuk delivering plan-nya kita isikan 1.000 kemudian teksnya kita isi satu untuk scale quantity kita perlu mengklik tombol condition ini lalu kita isikan scale quantity-nya adalah 1 dan amount-nya adalah 355 355 euro kemudian setelah itu kita perlu tekan tombol save dan di sini kita perlu menginputkan tab yang berikutnya adalah tentang transportation group. Kita isi 0001. Loading groupnya juga sama 0001. Selanjutnya kita akan ke tab purchasing. Untuk mengisi purchasing groupnya adalah B nomor login. Lalu ke bagian tab MRP 1 di sini kita perlu menginputkan MRP type-nya adalah PD MRP controllernya adalah 000 lot size-nya adalah EX Di MRP 2 kita perlu menginputkan plan dari free time-nya yaitu dua hari dan schedule margin key-nya adalah 000. Selanjutnya di MRP3 kita perlu menginputkan availability check-nya adalah 02. Dan yang terakhir di bagian accounting kita akan mengisi Price control-nya adalah fee, lalu moving price-nya adalah 125 euro. Euronya tidak perlu dituliskan. Jika sudah lengkap diisikan, kita akan tekan tombol save. Jika materialnya berhasil dibuat, maka akan ada message material dengan kode test strip MMA, strip nomor login, created. Demikianlah pembahasan tentang create material.